halo semuanya aku Rian lagi di channel aku how are you guys gimana nih kabarnya kalian semua semoga kalian semua di sana baik baik aja esoknya setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gua buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian dan di video kali ini gua pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys penampakan penampakan yang bersinggungan dengan hewan atau binatang peliharaan so nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video pertama hari ini dengan sebuah video yang super creepy. Seorang YouTuber gaming dari New Zealand coba buat explore dan bikin konten overnight challenge di terowongan kereta tua yang sudah nggak terpakai dan ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Terowongan itu adalah proyek lama yang udah dibangun pada abad 19 dan dihentikan karena sempat memakan korban jiwa. Banyak warga yang percaya kalau terowongan itu tuh sangat angker dan juga karena lokasinya yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Youtuber ini menginap di situ sendirian dan hanya ditemanin anjing peliharaannya bernama Max. Okay, before we even go into the tunnel, as you can see, it's totally pitch black. Uh, it's too dark to go in there without any form or source of light. So uh, that's the next thing we need to get out of the pack. Ah, oh, there's my baby. <laughs> This is my massive dolphin torch. Uh, it's a really good torch, as you can see. It pretty much shined right down to the end of the tunnel there, so uh, this thing will do the trick, I'm sure. I mean, they would situate themselves in the manhole while the train goes past. And as you can see, out here, it is totally dark now, It's, the sun's gone right down, there's no more light left. If I turn my light off, now this, this is the freaky thing, when I turn this light off, it is totally pitch black and silent. You ready? Here we go. Wow. That's just, that's spook hair, if you ask me. I feel good having the dog here. Where are you, Max? Max, there you are. There he is. I feel better having my dog with me. I mean, obviously, if I didn't have Max, it'd be a little bit creepy. Obviously, I feel like safer with my dog uh, being here. He will always bark if anyone comes uninvited to uh, visit us in the night. So I'll always wake up. I'm a light sleeper as well, so I'm always going to wake up to hearing Max's bark. I don't know, Max, I'm always going to hear what you're going to say to me. Sekitar jam 4 Subuh, doi itu terbangun dan doi baru sadar kalau di dalam terowongan itu gak ada sinyal. Jadi, doi putusin buat keluar sebentar ke bibir terowongan, terus gak lama kemudian doi jalan balik lagi masuk ke dalam. Tapi di momen ini, ada sesuatu yang sangat aneh terjadi. Perhatikan baik-baik. Max, Gosh damn tripod! <laughs> okay. I hear some sort of tune. Max, come here! Come here! Oh, shit. Oh. Max, who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you guys? Can you guys hear that? Max, where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but it's something, what is that? <coughs> what the? Hello? What is that? Hello? Is there somebody here? This is creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Back! Fire up! Back! Back! ada mainan anak-anak yang tiba-tiba tergeletak di tengah jalan terowongan. Dan mainan itu juga membunyikan sebuah lagu yang kalau gue dengerin sih, nadanya itu kayak lagu Happy Birthday ya. Karena YouTuber ini sama sekali gak ngerasa kalau ngeliat mainan itu pas masuk pertama kali tadi, jadi otomatis Doi panik kan? Perasaan Doi udah mulai gak enak, dan Doi mulai ragu buat ngelanjutin challenge ini. Di momen itu, Doi sempat puter-puterin senternya dan situ tiba-tiba ada sesosok yang muncul dan ngeliatin Youtuber ini dari celah lubang yang ada di terowongan itu. Ini creepy banget sih. Aduh, gua merinding sumpah. Otomatis Youtuber ini langsung kabur ketakutan keluar dari terowongan itu. Dan bahkan doi udah nggak peduli dan ninggalin anjing peliharaannya yang bernama Max tadi. Tapi beruntungnya anjingnya sempat nyusulin dan mereka berdua sekarang baik-baik aja. Tapi coba deh, sekarang gua pengen lo semua buat perhatiin sosok yang tadi. Gua sama sekali nggak tahu ya, sosok yang nongol itu apakah itu orang beneran? Tapi yang pasti, lokasi tempat pengambilan video ini tuh terpencil banget guys. Jauh banget dari pemukiman warga. Dan kalau misalkan pun itu orang, anjay siapa sih orang yang tinggal di dalam terowongan angker kayak gini? Kenapa doi tinggal di situ? Dan coba deh kalian mikir ya, apa tujuan doi ngelemparin mainan anak-anak di tengah terowongan kayak gitu? Apakah doi itu punya maksud jahat? Mungkin aja Doi itu mau ngerampok atau mau ngebunuh si youtuber ini. Dan pakai mainan anak-anak itu supaya Doi itu Salfok terus Doi nyerang dari belakang. Gimana kalau misalkan ternyata orang itu adalah psikopat? OMG sumpah gue gak ngerti lagi ya, gimana ceritanya kalau misalkan youtuber ini tuh gak berhasil keluar dari terowongan itu. Gak tega sih gue liatnya. Ini tuh... So ada seorang TikTokers yang lagi asik bikin video tentang anjingnya di dalam kamar. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah doi lagi bikin video, doi notice ada sesuatu yang bergerak di halaman depan rumahnya dari jendela kamarnya. to check on my husband. It's only me and him. We call the cops later. Doi ngelihat kayak ada sesosok yang ngintip-ngintip dari balik batang pohon ke arah rumahnya. Otomatis doi ini bingung ya. Itu siapa? Karena sosoknya itu gerak-geriknya kayak mencurigakan ya. Terus doi coba buat cari suaminya, tapi ternyata suaminya itu lagi asik main game sambil pakai Oculus. Jadi otomatis do itu nggak denger ya kalau cewek ini lagi teriak. Setelah videonya tuh viral dan ditonton jutaan orang di TikTok, banyak viewers yang bilang, ah ini cuman video settingan doang. Dan mungkin aja yang tadi itu cuman temennya yang disuruh buat bikin video supaya ya masuk FYP dan segala macem. Tapi di video berikutnya Doi ngasih penjelasan. Everybody been asking for an update. Here's part 2. video was actually taken last year in October during Halloween week. I actually saw a comment that was like, why didn't you stay there and scream for your husband? My husband was playing Beat Saber on Oculus. He was not gonna hear me scream. And after I told him what I saw, he actually wanted to go outside, but I wasn't gonna let him go outside. I just told him to call the cops and I would be looking outside to see if I saw any movement or saw anything suspicious. I didn't see anything and then the cops came and they were asking questions. I showed them the video. They did see something in the video, but they searched around and they couldn't find anything. They told us to just keep an eye out and get, put cameras up and just call them if we see anything. And I know I wasn't seeing things. Um, so my husband ended up putting cameras around the house, on our sheds in the backyard and in the front yard, but uh, we haven't seen anything since. So, who knows? It could have been a kid from the neighborhood playing a Halloween prank on me. I'm not sure, but uh, we're good now. Doi tetap positive thinking, ya. Mungkin aja yang tadi itu cuman bocah atau tetangganya yang iseng buat ngeprank doi karena memang video itu diambil pada saat menjelang Halloween. Tapi tetap aja, ya, kalau misalkan yang tadi itu tetangganya dia. Terus Doi pakai baju serba hitam dan sembunyi di balik pohon terus ngintip-ngintip ke arah rumah tetangganya. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan kayak gitu, menurut gua itu gak kalah creepy sih. Asap. Ada seorang tiktoker yang cerita kalau belakangan ini tuh Doi sering ngalamin banyak kejadian aneh di dalam rumahnya. Mulai dari lemari pakaiannya yang sering gerak-gerak sendiri, bahkan gak jarang ngebuka dan nutup sendiri. Dan yang paling aneh, belakangan ini seolah gangguannya itu terpusat ke hewan-hewan peliharaannya. Coba deh, perhatiin baik-baik rekaman kamera CCTV yang ini. Si kucing itu ngerasa aneh sama boneka tua yang ada di pojokan ruangan itu. Doi ngerasa kalau boneka itu adalah sebuah ancaman. Makanya Doi sampai melototin boneka itu cukup dekat. Tapi tiba-tiba ada sebuah asap berwarna gelap yang keluar dari tubuh boneka itu. Dan seketika itu juga kucingnya jadi ketakutan dan langsung kabur. Setelah video ini viral, banyak yang percaya kalau boneka itu berhantu. Karena memang tiktokers ini juga sempat cerita kalau doi beli boneka itu dari sebuah toko loa yang udah tua banget. Dan kalian bisa lihat sendiri di videonya ya, asapnya itu berwarna hitam, guys. Bisa aja video yang tadi itu cuma video fake dan video settingan. Tapi kalau asap hitam, menurut gue itu cukup sulit untuk dimanipulasi ya. So, banyak yang percaya, kalau asap berwarna hitam yang tadi itu adalah bentuk manifestasi dari sosok yang mendiami boneka tua itu. Cocok. Ada seorang Tiktokers yang lagi asik rebahan santuy di sofa ruang tamu sambil ditemani dengan anjing-anjing peliharaannya. Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin doi bingung. My door. Ada sebuah bayangan yang muncul dan seolah kayak deket banget sama jendela kaca rumah Tiktokers ini. Bahkan kalian bisa lihat ya, ekspresi semua anjingnya itu kayak waspada ngeliat ke arah kaca itu. Tiktokers ini juga bingung, kenapa bisa begitu? Coba deh sekarang dengerin baik-baik penjelasan dari Tiktokers ini. This is my front door. I do have sensor light that is angled in that direction. Here's everything that was already in the window yesterday. So whatever shadow was coming through that had been projected pretty tall, or the shadow from that made them look bigger. No idea. For those of you asking, I do have a cat, but she was inside asking me to feed her yesterday, as well as this dog, this dog, and my little dog inside. So it wasn't my dogs. So I'm using my dogs as an example. If that motion sensor light went off, well now they move. And something was at my door and either sitting there trying to get in, or looking in the window di depan kaca jendela itu ternyata sudah ada sebuah kursi yang di atasnya ditaruh pot bunga yang cukup besar jadi cukup sulit untuk seseorang bisa nempel ke arah kaca jendela itu apalagi tanpa memindahkan kursi dan pot yang tadi Sedangkan, kalau misalkan sosok yang tadi itu nggak nempel, misalkan cuma deket doang, pastinya bentuk bayangannya itu nggak bakalan bisa kayak di video yang tadi ya. Selain itu, tiktokers ini juga tadi sempat bilang, kalau di depan pintu masuk yang tadi, itu dikasih motion sensor. Tapi, pas kejadian itu, alarmnya itu nggak bunyi, guys. So, sampai sekarang, tiktokers ini masih belum dapat jawaban yang pasti, apa nih yang kira-kira bisa nyebapin muncul bayangan di kaca jendela rumah tiktokers ini kayak di video yang tadi. Seorang tiktokers bernama Sam dari North Carolina Amerika Serikat Sering ngebagiin video tentang rumah tempat tinggalnya Karena Doi itu selalu ngerasa kalau rumahnya tuh menarik Salah satu bagian yang paling aneh dari rumah itu Ada sebuah pintu yang melayang Dan tiktokers ini sendiri juga gak ngerti kenapa ada pintu di situ Dan gak ada tangganya juga Nah suatu hari pas Doi mau ngevideoin pintu itu dari lantai satu Tiba-tiba ada sesuatu yang gak sengaja ikut terekam di videonya I'm trying to see mungkin diantara kalian banyak yang gak notice ya penampakan di video yang tadi jadi pas kameranya dipending ke bawah di situ kelihatan ada sosok berwarna hitam yang berjalan di ujung ruangan dan gak sengaja kerekam sama kamera tiktokers ini doi sama sekali gak sadar sama keberadaan bayangan itu makanya tiktokers ini sama sekali gak ada reaksi bahkan setelah video ini dipost di tiktok penampakan itu pertama kali dinotis sama viewersnya bukan sama tiktokers ini kira-kira objek apa yang bisa nyebabin fenomena bayangan hitam muncul di ujung ruangan kayak di video yang tadi kalau misalkan bayangan yang tadi itu cuma settingan Harusnya tiktokers ini tuh pura-pura ekspresi kaget Biar heboh, videonya viral dan segala macam. Tapi faktanya Doi sendiri justru gak notice Sama adanya bayangan hitam yang tadi Dan malah ditemuin sama viewersnya Oke okay guys, dan untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye